Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas kunci jawaban di halaman 84 matematika volume 2 kelas 4. Baik, kita jawab saja langsung untuk uh, soal nomor 1. Ayo nyatakan panjang berikut dengan pecahan campuran dan pecahan tidak sejati. Baik, kita jawab ya. Oke, kita caranya di sini kita tulis 1, 2, 3. Empat, lima, enam. Oke, satu, dua. Mohon maaf ya, kita tulis dengan cara. Mohon maaf sebentar. Ini kita hapus aja. Kita lewat atas saja nggak apa-apa ya. Sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, Oke, di sini 11, 11 ya. Berarti setiap satu di sini adalah 6, maka itu berarti maka itu berarti bahwa ini nanti menjadi 1/6 ya. Jadinya adalah kalau kita buat menjadi 11/6, maka di sini kita nyatakan dengan 11/6. Itu adalah jawabannya. Oke okay, soal nomor 21 kelompokkan pecahan-pecahan di atas ke pecahan sejati Pecahan tidak sejati atau pecahan campuran baik yang soal nomor 1 ya Kita tulis dulu pecahan-pecahan sejati dulu pecahan sejati Oke okay, pecahan sejati itu yang mana saja Apakah 1 per 6 3 per 6 atau 1 per 2 atau yang lainnya Maka pecahan sejati adalah satu per 6 dan satu per 2 itu adalah pecahan sejati berikutnya yang berikutnya adalah pecahan tidak sejati tidak sejati sama dengan pecahan tidak sejati itu apabila penyebutnya itu lebih kecil daripada pembilang. Nah, mana yang penyebutnya lebih kecil daripada pembilang? Yaitu 10 per 7 kemudian 9 dengan 8 kemudian 3/3 Berikutnya pecahan campuran Pecahan campuran Oke, pecahan campuran itu ada 1 2/5 kemudian ada 2 1/2 Ayo ubah pecahan campuran ke pecahan tidak sejati. Dan ubah pecahan tidak sejati ke pecahan campuran atau bilangan asli. Baik, tidak sejati ke... Dan ubahlah pecahan tidak sejati ke pecahan campuran. Baik. Pecahan campuran ke pecahan tidak sejati. Nah, mana pecahan campuran? Nah, ini ya. Baik, kita akan ubah pecahan campuran dulu. Ada 1, 2 5. 1, 2, per 5. Ini nomor 2 ya, kita jawab ya. 1, 2, per 5 kalau kita ubah. Kita warnanya biar seru ya. 1, 2, per 5 kita ubah menjadi ini per 5-nya dulu. Kemudian, 5 kali 1, 5, ditambah 2 menjadi 7, menjadi 7 per 5. Berikutnya, ada 2 1/2 2 2, kali 2 4 1 menjadi 5/2 Nah, soal berikutnya ini pecahan pecahan apa tadi? Pecahan tidak sejati. Berikutnya pecahan uh, campuran menjadi pecahan tidak sejati menjadi pecahan campuran. Oke. Okay. Berikutnya 10/7 ini menjadi 1 3 per 7. Kemudian untuk berikutnya 9/8 ini menjadi 1 1/8. Berikutnya ada 3/3 3 menjadi 1. Oke. Okay. Kemudian soal berikutnya, ayo urutkan pecahan-pecahan di dalam kurung dari yang terbesar. Baik, kita akan mengurutkannya dari yang terbesar dulu. Oke, soal nomor satu. Nomor satu, yang terbesar di sini adalah 6 per 7. Kemudian baru nanti ke 5 per 7 kemudian 4/7 kemudian 2/7 Soal nomor 2. Soal nomor 2 untuk membuktikan bahwa ini yang terbesar kita dengan cara Langsung nah, saja ya, untuk yang terbesar di sini adalah satu per lima, kemudian satu per enam, kemudian satu per delapan, kemudian satu per sepuluh. Nah, Kalau dilihat dari sini, maka untuk membuktikan mana yang terbesar adalah karena di sini pembilangnya sama, maka kalau menentukan terbesar, maka itu kita cari angka penyebutnya yang terkecil, yaitu 5. Maka yang terbesar di sini adalah 1 5, 1 per 6, 1 per 8, dan 1 per 10. Berikutnya, kita akan tentukan soal nomor 3. Yang terbesar adalah 2, 7 per 8. Berikutnya, 2, 5 per 8. Berikutnya 2 3/8 dan yang terakhir 2 1/8. Nomor 4. Mana yang terbesar? Oke. Okay. Untuk nomor 4 yang terbesar adalah 4 1/9 kemudian 3. sebentar. Kemudian 3 2 per 9 berikutnya adalah 2 3 berikutnya 2 2 7 per 9 dan yang terakhir adalah 1 5 per 9. Oke, berikutnya, ayo hitung hasil penjumlahan bilangan berikut ini. Baik, kita akan hitung hasil penjumlahannya. Ini langsung bisa kita jawab ya. 3 tambah 2 adalah 5 per 5. Oke. Untuk soal nomor 2 ini, kita akan jawab langsung menjadi... 2, oke okay, kita sama dengan di bawah aja ya, sama dengan 2, 5 ditambah 8 adalah berapa? 13 per 9. Maka kita turunkan menjadi 3, ini sisanya per 4, 4 per 9, 3, 4 9. Soal nomor 3, kita jawab langsung ke bawahnya saja, menjadi 3. 3, 2, 2, menjadi 4 per 7. 3, 4 per 7. Soal nomor 4. 6, 4 per 3. Nah, ini menjadi 7, 1 per 3. 5, ya benar ya, ini penjumlahnya. Nomor 5 kita kurangi menjadi langsung saja kita kurangi menjadi 2 sini 1/8. Berikutnya nomor 6 eh uh, kita ubah dulu menjadi pecahan tidak sejati ya. 9 kali 19 5 menjadi 14/9 dikurangi dengan 7/9. Maka jadinya dalam 14 7 tujuh, yaitu 7 per 9 soal nomor 7 sama dengan 1 dikurangi 7 per 10 maka 1 ini kita ubah menjadi 1 per 1 kita kurangi dengan 7 per 10 maka sekarang kita samakan penyebutnya menjadi per 10 maka di sini 10 juga kita kurangi dengan 7 per 10 10 maka di disini per 10 menjadi 3 per 10 Soal berikutnya, yang ini kita perlu ubah dulu ya. Sama dengan 5 x 4, 20 menjadi 21 per 5. Kita kurangi dengan 5 x 2, 10 3 menjadi 13 per 5. Sama dengan 21 dikurangi 13 adalah 8 per 5 atau 1, 3 per 5. Soal nomor 5. untuk soal nomor 5. Hadi berlari 1 2/5 km di pagi hari dan 1 4/5 km di sore hari. Berapa kilometer total Hadi berlari dalam sehari? Berapa kilometer selisih Hadi berlari di pagi dan sore baik? Kita sebutkan dulu jumlah jumlah km atau total ya, jumlah km nya jumlah total km -nya. berarti di sini 1 2/5 ditambah dengan 1 4/5. Karena di sini sama-sama eh uh, sama-sama per 5, maka kita sama dengan di sini per 5 ya. 1 1 menjadi 2 di sini 2. Kemudian 2 4 menjadi 6. Jadi ini kita ubah bisa kita ubah 2, 6 per 5 bisa kita ubah menjadi 3, 1 per 5. Oke, sebentar ya. Karena ini ada pemberitahuan baterainya. Tinggal sedikit kita pause. Oke. Kita lanjutkan, teman-teman, adik-adik, semuanya. Untuk uh, selisih. Selisih. Pagi dengan sore ya. Selisih bagi dengan sore 5 kali berarti sama dengan 1 4/5 dikurangi dengan 1 2/5 5, 5 kali 4 adalah 5 5 kali 1 adalah 5 tambah 4 menjadi 9/5 kita kurangi dengan 7/5 maka sama dengan selisihnya 2 per 5. Oke. Okay. Baik, nanti kita lanjutkan ke halaman 86.